teman-teman Kembali lagi di channel Adik Eya Dan saat ini kita lihat Ada mainan yang kotor Dan kita akan bersihkan teman-teman Oke teman-teman Kita ambil yang pertama ya teman-teman Oke ini kira-kira Mainan apa ya teman-teman Kita bersihkan dulu ya teman-teman Wah Kura-kura teman-teman Ada kura-kura teman-teman Bagus sekali ya teman-teman Kura-kuranya warna merah muda teman-teman Wah Oke, selanjutnya kita ambil mainan apa ya ini, teman-teman? Wah, apa ya kira-kira? Mainan apa ya ini, kira-kira? Widiu, mobil, teman-teman. Wah, wah mobil, teman-teman. Widiu. Oke, teman-teman, selanjutnya kita ambil mainan yang kotor selanjutnya. Kita lihat ya, teman-teman, kira-kira mainan apa ini, teman-teman? Kita bersihkan dulu. Kita lihat ya teman-teman Wow widih ada bebek teman-teman Wah bebek teman-teman bagus ya teman-teman Oke teman-teman selanjutnya kita ambil mainan yang selanjutnya apa ya ini teman-teman Wah apa ya kira-kira ini teman-teman mainan apa ya ini kira-kira teman-teman Wah bebek teman-teman Wi Wow selanjutnya teman-teman kita ambil apa lagi ya ini teman-teman Apakah masih bebek lagi teman-teman Ayo kita lihat ya teman-teman Wah penasaran nih teman-teman Wah bebek lagi teman-teman Sudah ada tiga bebek teman-teman Wow widiw. Wah mantap ya teman-teman Oke selanjutnya kita ambil teman-teman ya Ini mainan apa kira-kira teman-teman Wah apa ya ini teman-teman Penasaran ya aku teman-teman Mainan apa ini teman-teman Wah ikan teman-teman Ikan hias teman-teman Wah bagus sekali teman-teman Selanjutnya kita ambil mainan apa ya ini ya Wah bagus-bagus mainannya teman-teman Wah ada kura-kura lagi teman-teman Wah bagus sekali teman-teman kura kuranya luar biasa teman-teman Wah teman-teman sudah pernah lihat kura-kura langsung ya Wah ini dia bagus sekali mainannya teman-teman Selanjutnya apa ya teman-teman Kita penasaran nih teman-teman Wah Bagus-bagus mainannya Apa ya ini teman-teman Wah Ikan teman-teman Widih Ikan warna merah teman-teman Ikan lagi ya teman-teman Wih Sudah dua ikannya teman-teman Selanjutnya Apa ini ya teman-teman Mainan apa ya Oke kita lihat Masih penasaran ya teman-teman Kita lihat mainan apa ini teman-teman Widih Mobil teman-teman Wah ada orangnya di dalam teman-teman Wah bagus sekali mobilnya warna biru teman-teman Wah kita lihat selanjutnya apa ya teman-teman Wah wow, luar biasa teman-teman mainannya Bagus-bagus teman-teman Apa selanjutnya ya teman-teman Kita lihat ya Ini mainan apa Warna kuning ini teman-teman Wah Kayaknya ini apa ya teman-teman Mainan Wah pesawat teman-teman Wah pesawat warna kuning teman-teman Bagus sekali teman-teman ya Ada matanya teman-teman Ada dua matanya teman-teman Pesawat warna kuning teman-teman Selanjutnya kita ambil Mainan apa selanjutnya ya teman-teman Kita bersihkan dulu teman-teman Mainan apa teman-teman ya Kita pasang airnya dulu teman-teman Oke teman-teman kita lihat Mainan apa ya ini Wah Bagus-bagus mainannya teman-teman Mainan apa selanjutnya teman-teman ya Wah mobil teman-teman Ada mobil teman-teman ya Mainannya bagus sekali teman-teman Kita bersihkan dulu teman-teman Wah, mobil teman-teman. Tapi tidak ada bola di depan ya teman-teman. Wah, mobil. Selanjutnya apa ya teman-teman? lihat mainan yang selanjutnya. Ini apa teman-teman? Kita bersihkan dulu teman-teman. Wah, apa itu warna putih teman-teman? Wah, kuda teman-teman. Ada sayapnya teman-teman. Wah, kuda bersayap teman-teman ya. Wah, bagus teman-teman. Selanjutnya kita ambil tiga mainan ya teman-teman Apa ini kira-kira teman-teman Kita bersihkan dulu mainannya Penasaran juga apa ini teman-teman Wah bagus-bagus Wah ada empat ternyata teman-teman Ikan teman-teman Ikan kecil teman-teman Ada warna biru dan ada warna orange teman-teman Wah bagus ya teman-teman Selanjutnya kita ambil yang besar teman-teman Wah mainan apa yang besar ini teman-teman Wah penasaran teman-teman mainan apa ya? Wih, warna kuning, teman-teman. Hui, apa teman-temannya? Wah, kelinci, teman-teman. kelinci, teman-teman. Wah. Wah, wah, matanya bagus, teman-teman, bisa berkedip. Wah, luar biasa, teman-teman. Bagus sekali, teman-teman, ya, mainannya. Warna kuning, kelinci namanya, teman-teman. Wah. Iyuh, bagus sekali, teman-teman. Kelinci, teman-teman. Selanjutnya kita ambil yang besar lagi, teman-teman. Nah, mainan apa ini, teman-teman, ya? warna hitam teman-teman. Wah apa ini ya teman-teman? Main wah robot Iron Man teman-teman. Wah robot Iron Man warna hitam teman-teman. Wah ini dia palawan super teman-teman. Wah bagus sekali teman-teman. Wah bagus sekali. Oke teman-teman, yang terakhir kita ambil mainan apa ya ini teman-teman? Wah yang terakhir ini mainan apa ya teman-teman? Wah ikan teman-teman. Wah. Ikannya bisa membuka mulut teman-teman Wah bagus sekali teman-teman Ikannya bisa buka mulut teman-teman Wah ikan teman-teman ikan warna kuning teman-teman Wah kita letakkan dulu ya teman-teman Oke teman-teman kita sudah selesai membersihkan mainannya teman-teman Sekarang kita akan pindahkan mainannya teman-teman Dan sebentar kita akan jemur mainannya agar cepat keringnya teman-teman Thank <sweak> you.